Gempa di Cianjur Semua habis nggak ada yang tersisa Laporan Gempa di Cianjur Banyak genteng yang jatuh Dan beberapa rumah Mungkin uh, Rusak Ini dekat rumah uh, nah. Allahu Akbar Allahu Akbar Hancur Bangunan hancur tuh ya Allah Hancur bangunan Runtuh sedayana ya Allah Masyarakat Kampung Sepetir Runtuh bumi ya Allah Ya Allah Raksa ya Allah Gempa tuh. Ya Allah ya Rasulullah Masyarakat oleh amara rumahnya tos yang hancur semua nih rumah rumah hancur cianjur kita putar balik, ini sampling Cianjur putar balik cari jalan alternatif karena e, di jalan utama sudah tertutup longsor jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjadi gempa di desa Gasol, tepatnya di kampung Munjul keadaan korban begelipangan mohon bantuan ya Allah, ya Robby Jalan ke la karaplah. Allahu Rabbi. Ayo ambulan ambulan. Ambulan ambulan ambulan. Ambulan ya Allah. Ambulan ya Allah. Ambulan mana bulan ambulan ke Ambulan mana bulan buruk. Ambulan ambulan ya Allah ya Rabbi. Yesai jalanan Ya Allah, ambulan. ambulan, ambulan, ambulan, ambulan, Hah? Hah? Hah? Coba, coba. Coba. Ini salah satu rumah makan di depan desa Cikaroya dengan adanya gempa yang. Membuat eh, satu tembok pun retak retak ya Dan pada jatuh nah, Berikut makanan pun hancur Nah ini eh, kejadian pada eh, hari ini Senin ya Di Kecamatan Nah, Kita juga akan selusuri di beberapa tempat nah, Ini salah satu desa Cikaroya Yang memang eh, eh, sedikit hancur ya Tembok-temboknya hancur nih ya nah, di Cika Cikaroya juga temboknya hancur nah ini sudah lulu lantak coba kita lihat ke dalam nah, ini luar biasa nih. hancur tembok hancur ya, dan ini masih nubu ya kita juga khawatir ke dalam ada gempa susulan ya. korban dari anak-anak sampai orang dewasa yang cedera ibu, parah ibu. kampung cilenti tanca yang rumah para para roboh hampir se sebagian banyak rumah roboh